hai hai hai hai okay. oke mati mati lagi you got a friend in me you got a friend in me eh hey, wajah bro apa kabar semuanya halo bro semoga kalian baik-baik saja ya, sehat selalu jaga kondisi badan kalian oke okay? jadi kali ini bro Ocha bakalan mau pakai krm 262 enam bro ya Ocha lagi suka aja nih baik krm ya seperti kalian tahu krm ini habis di buff ya dari yang sebelumnya menurut Ocha sih biasa-biasa uh, aja masih kalah lah sama senjata-senjata SMG kayak Blade atau KSP. Nah sekarang nih kayak keren 262 abis di Buff yang kemarin itu wah semakin Oke okay, ya Bro ya. Ini senjata bersejarah banget buat Ocha Ma Bro karena Ocha pernah sampai MVP dan top kill di season 4 Major Series turnamen terbesar COD Indonesia season 4 sampai season 5 gara-gara shotgun salah satunya mal bro, dan setelah itu ocha nggak pakai lagi karena shotgun itu di nerf ma bro. Jadi season 6 major series kemarin sampai season tujuh ocha udah lepas tuh shotgun ya ocha ganti ke senjata yang lain seperti SMG lah. Nah sekarang nih shotgun blok lagi KRM dua ini senjata kesayangan ocha banget ma bro dan termasuk senjata yang ocha tinggali seperti PDW ma bro, padahal ocha suka banget pakai senjat senjata ini ma bro, oke? Okay. Kali ini Oce bakal mau ngelatihin shotgun KRM Oce sama Bro ya, karena menurut Oce nih, KRM 262 bakal sangat OP banget dan bakal banyak yang make juga sama Bro. Sekarang aja dari kit banyak yang make ya, yuk let's go kita langsung aja ngerang cuy. Wow, Oce dapetnya map firing range sama Bro dan pakai shotgun, tapi ya udah nggak masalah sih, walaupun mapnya besar ya karena sekarang tuh shotgun range nya wah bukan main juga mah bro ya lumayan loh asli bisa bisa seperti season lama kembali lagi ya season berapa? season 3, 4, season series loh wow, bro wow disini nih orang hai hai uh nice bro lumayan kan hai wuuuuy Mantap memang ya, Bro. Seperti season-season sebelumnya. Wow, halo, kenapa ada seorang pada wow sakit? Oh, bing -bingung kan? Hai, hey! oke, bingung, Ma Bro. Sama spawn ya? Oke, okay, nice. woo, sedikit lagi bro Wah, ada lagi mah bro Bukan ancaman untuk Ocha Main di map besar menggunakan shotgun Wow, sampai mati ya Bentar Ocha benerin dulu <laughs> Hai let's go kita berpesta lagi Ma bro. woi dua hit ga mati nah, kalau mis memang begitu sih mabru ya karena ya sebenarnya belum terlalu uh, gimana ya udah mantap sih gane ini tapi tetap kalau misalnya miss ya kali nggak satu hit Ini ada mah, bro. Hai. Oke, buat kereta ya. Jadi kita mainnya objektif mah, bro. Kalian ngajarin kalian. Kalau main di kereta, di dalam aja. Weh, kali ya tuh. Kenapa sih membingungkan sekali. Ini lagi ultinya haram banget, Cak, ya, gak suka banget sama ulti begini. Nice. Halo. Eh kamu kok nggak satu hit ya? Aneh. Oke. Okay. Let's go. Dimana yang ini sih? Hey, hey. Wah. Ada di domi ama bro. Let's go. Let's go. Let's go. Ini mendapatkan kill banyak menggunakan shotgun di firing range itu udah mantap banget sih mah bro. Karena hampir Hampir nggak ada yang pakai SG di map firing race pro player. Kalau lagi turnamen, ya hampir nggak ada. Sekarang ya, kalau dulu mungkin masih ada. Wow, kenapa bom dia? Oke. Okay. Dapat lagi mah bro. Halo oh, nice, Halo alo, hey, kayaknya satu hit ma bro, mantap, wow, langsung dapat double kill saja. Bocah keluarkan predator misil, luar nggak apa-apa, cuma dapat satu, ai, woi. Mantap sekali mah bro. Oh, eh! Hey. Wah, wow. kena satu gitu ya? Kalau dapat satu gitu pasti yang belakangnya mati dia mah bro. Pasti itu. Dapat satu? Mah, bro. Ini ya, Lega Tocet lagi lagi mah, bro. Tocet tidak tahu kenapa ya. Iya, yeah, nggak tahu sih. Alasan Kondang creator pada pakai iPad daripada pakai HP adalah ini salah satunya. Sebenarnya Oce pengen banget pakai iPad kalau udah nggak jadi pro player, pengen ya. Alasannya salah satunya ini sebenarnya ma Bro, karena Elgato tuh apa ya, bikin berat di tangan jadi Oce tuh ngangkat tuh udah kayak olahraga ma Woo, let's go mabro ini map kesukaan oja wuh nuke town dia suka sama map ini dan saatnya kita santap mereka semua ya mabro gila udah ada yang ngendok tuh. udah ada nungkuin keren keren sih nih, emang orang-orang nih wah ada yang ada yang mau ngajakin main shotgun? Ah, mati kamu. Waduh, sakarat. Oce oh, belum bisa keluar. Mama ngeluh. Hmm, Ngerjain saat ini anime ini Hmm, Mati kamu nak? Hmm, mati lagi loh. Kambing istri Oke. Kenal besok kau celo. Terus pasti bantai mereka semua. Ampuh loh, uhh, aja baru ngambek nih. Walaupun musuh ini kayaknya ngaselin banget nih. Hark -poyntis. Hark -poyntis. Hmm, mam, mam lagi ulti malah mati tuh dia tuh mabrue eh. hmm, mati mati lagi oh, ada masuk mati lagi loh mati Eh, hey. the best ma bro ya. Mati lagi the best. dia nggak mau masuk mah bro. Buset kena trofi. Hmm, mati loh. Katain aja mah bro. Wah shotgunnya tumpul mah bro ya. Saya tumpul. Hmm. Loh, loh, loh, loh, loh. hmm, mati dia, mah, Bro ya. Hmm, mati lagi kamu. Ay, mati lagi dia. Ah. Hmm. oke okay. ya capek mati bro. di diulti emangnya orang ini orang buat oca kesal dan oce tadi nge ya kalian tadi lihat ya Ocam agak marah-marah sedikit karena nge oke okay. waduh kedua shotgun cuy langsung hilang dari oca lu apa nggak menang oh, Langsung oh sumatian ya sama snipernya SVD ini halo <tongan> kita tungguin masuk ya lagi ulti malah mati deh ma bro nggak apa-apa kita mati yang penting ultinya mati wah ini Battle sangat mantep sih di mati yang sama... tadi Spawn trap lagi, tadi lagi. gue sangat intens ya ma Bro. dapat hmm. hmm. hmm, mati lo. Hmm, mati lagi lo. Ya. Gas. Acak sok harus kita hari ini tadi ya. Oh, lagi ulti malah mati deh. Oke. Okay. Oke. Okay. Wah, oke okay. bro, ini battle sangat intens sekali ya. Coach menang ini mantap sekali. lo, mana lagi ya? Oh, langsung aja. rata, mah bro ya. Ya, jadi ini tuh cuma atau gansmitnya, mah bro ya. Silahkan kalian lihat ya. Oke, ini Ocha udah pernah sih tau ke kalian sih, mah bro ya. Tapi ya, selain people, pake ini juga mantep sih, mah Nah, Tapi barusan itu Ocha pakai stilet ya. Ocha suka ganti-ganti juga sih. Tapi terserah kalian lah mau pakai yang mana, mah bro ya kadang pakai speed up kill atau pakai steeple, ya sering kali tapi kalau misalnya buat main yang agak santai atau buat kayak main search and destroy itu menurut aja beda ini ya pakai steeple boleh lah ya karena ya kalau kalian pakai speed up kill kalian nggak perlu lari lari sih kalau main dia, sekarang desain juga ya bisa cuma jalan ya kan Kecolelat oh, iya. poin. Yo udah kayak gitu aja tuh video kali ini, ma Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta klik lonceng yang Bro ya. Gitu aja tuh video kali ini. Yap, see you, Ma Bro. ya. Yaudah, semuanya. See you next.